Ini kirimnya kemana Pak, kemana saja Pak? Kirimnya hmm. yang mana bisa uh, ke Bali, tapi pada hmm. hari juga langsung ke luar negeri, termasuk di hemat, termasuk di layar Eropa, hati-hati hmm. juga sempurnya, dari, dari, dari China, dan juga, ya. Pak, kalau selama di sana ada gunung meletus Pak, uh, tetap mengirim ke sana atau beralih ke luar negeri Pak? Ya, sementara kalau ada pekerjaan cari luar negeri, ya kita selesaikan pekerjaan yang ke luar negeri dulu. Iya. Sementara yang di Bali, kita sambil menunggu ya. Cuacanya stabil kembali.